Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara seimanku dan saudari seimanku. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini, kita akan membahas dan memberikan bagaimana caranya mengobati segala penyakit dengan terapi air putih. Semoga video ini dapat membantu dan menyembuhkan penyakitmu atas izin Allah. Namun sebelum menonton videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Baik, mari kita langsung ke topik videonya. Baiklah, kita langsung ke topik pembahasannya, yaitu cara mengobati segala penyakit dengan segelas air putih di dunia ini ataupun di lingkungan sekitar kita bahkan diri kita pernah merasakan sakit dan terkadang sakit itu kita tidak tahu dari mana datangnya dan kita tidak tahu kapan datangnya alangkah baiknya jika sudah begitu mari lakukan cara berikut untuk mengobati rasa sakit tersebut untuk mengobati rasa sakit kita tidak perlu menggunakan obat-obat kimia ataupun obat herbal untuk mengatasi rasa sakit tersebut kita hanya menggunakan segelas air putih yang insya Allah penyakit akan hilang dan penyakit akan sembuh Di langkah yang pertama yang kamu lakukan adalah berniat dengan tulus dan ikhlas Di langkah yang kedua kamu segera mandi untuk membersihkan hadas kecil dan hadas besar Dan di langkah yang ketiga segera kamu berwudhu dan kemudian kamu melakukan sholat wajib kemudian kamu melakukan sholat sunat dan kemudian kamu melakukan sholat sunat hajat di dalam sholat wajib alangkah baiknya kamu itu melakukannya di waktu isya dan tepat waktu dan di sholat sunat kamu alangkah baiknya melakukannya di pukul 12 malam dengan terlebih dahulu tidur di waktu jam 8 sampai jam 12 malam dan di langkah yang ketiga, setelah kamu melakukan sholat sunat, alangkah baiknya Kamu melakukan sholat sunat hajat setelah sholat sunat biasa Untuk melengkapi permintaan atas doamu yang ingin sembuh dari penyakitmu Setelah kamu melakukan sholat sunat hajat, di tahap yang berikutnya Segeralah mengambil atau menyediakan air putih di dalam gelas Alangkah baiknya gelas yang kamu gunakan itu berwarna putih bening dan tidak berwarna yang lain setelah air putih yang kamu sediakan itu sudah berada di tangan kamu posisikan dia tepat di bawah dagu ataupun di bawah bibir di langkah selanjutnya kamu lakukan kamu beristighfar selama tujuh kali dan di langkah yang selanjutnya kamu membaca bismillah kemudian kamu membacakan Surah Al-Fatihah sebanyak satu kali Surah Al-Ikhlas sebanyak tiga kali Surah Al-Falaq sebanyak satu kali Surah An-Nas sebanyak satu kali Dan Ayat Kursi sebanyak satu kali Kemudian dilanjut dengan sholawat Nabi tiga kali Dan mengakhiri tiupan kepada gelas tersebut Berikut saya akan mempraktekkan dan mencontohkan Bagaimana caranya dan langkah-langkahnya Oke, okay? untuk contoh Saya berikan gelas Namun ini tidak berwarna putih Andaknya letakkan di sini Dan kemudian bacakan Istighfar sebanyak 7 kali Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah Kemudian, baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Lanjutkan dengan surah Al-Fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin alamin rahmanirrahim Malik yang wikdir Iyakan arbudu wa iyakan astain Ihdina syiratul mustaqim Syiratul ladhina an-anta alaihim Ghairil al maqdubi alaihim Walad-dhalin Amin Kemudian, lanjutkan dengan Surah Al-Ikhlas sebanyak tiga kali Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bacakan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu min syarri ma wa min syarri ghoosiqin idza wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Selanjutnya kamu bacakan surah An-Nas sebanyak satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selanjutnya, kamu bacakan ayat kursi sebanyak satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La taquzuhu sinatu wa lana'um. Lahuma bisyamawati wa mafil arf. Man zallaziyas fawu innahu illa bi Ya'lamu ma bayna aidihim wa maqulfahum. Wa la yuhitu nabi syai'in min ilmihi illa bimasha. Wa syi'aw kursi samawati wal arf wala yaudhuruhu ifzuhuma wa huwal haliyul kemudian kamu berselawat kepada nabi sebanyak tiga kali dan setiap selawat kamu hembuskan ke gelas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali fihim wa ala ali fihim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Kammubarot ta'ala alihi wa alihi fil alamina inna fahmidum majid. Tiupkan sebanyak 1 kali. Kemudian selawat yang kedua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala alihi wa alihi wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kammubarot ta'ala alihi wa alihi fil alamina inna fahmidum majid. Tiupkan lagi ke dalam gelasnya Kemudian Di salawat Nabi yang ketiga Allahumma <tik> sholli ala shayidina muhammad Wa la alishayidina muhammad Kama sholaita ala Ibrahim Wa la ala librahim Wa barat ala shayidina muhammad Wa la alishayidina muhammad Kama barat ala Ibrahim Wa la ala librahim Fil alamina inna hamidun majid Tiupkan dengan nafas yang panjang Untuk ketiga kalinya Dan setelah itu, kamu segera minum sebanyak tiga kali Dan kemudian, kamu usapkan air tersebut di bagian yang kamu rasakan sakit Ataupun di titik yang kamu rasakan sakit Semoga dengan percobaan dan peragaan yang kamu lakukan bisa menyembuhkan rasa sakit dan penyakit yang ada di dalam tubuhmu. Semakin fokus kamu melakukan hal tersebut, maka akan semakin tinggi kemungkinan kamu merasakan sembuh dari penyakitmu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya tentang penjelasan penyembuhan penyakit dengan terapi air putih. Semoga bermanfaat. Alangkah baiknya kamu coba di dalam keheningan malam agar semakin fokus. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, tanpa sedikitpun ada rasa syirik di dalamnya. Ingat, kesembuhan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, cukup sekian, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.